Dua jangan dirimu Melangkah bersamamu uh, hey. Ku yakin tak ada satupun Yang mampu merubah Rasaku untukmu Ku ingin kau selalu mampu, ku ingin kau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Cantik banget sih